Harusnya sholat membuat kita lebih tenang Jadi kalau ada yang tidak tenang setelah sholat Perbaiki sholatnya Karena setiap gerakan sholat pun dilatih untuk tenang Disebut dengan tumak ninah itu Dan ingat ya Tumak ninah itu melatih jiwa Masih ingat dalam kulub ada apa? Yo, masih ingat nggak? saya bikin itu? Huh? Saudara di atas Ada nafas masih ingat, sodron, kolbun, nafas, ya, nafas. Jadi ternyata, ternyata teman-teman sekalian, ninah itu itu sifat yang melatih kepada nafas. Dan nafas kalau sudah ninah, itu berubah menjadi nama, namanya mutmainnah. Ulang ya, ulang ya. Tuma'innah dalam sholat itu melatih kepada jiwa supaya tenang. Ala kita mutmaindul, kulub. Kulub itu jama' dari kata kolbun Dalam kolbun ada nafas Dalam nafas ada takwa dan fujur Jadi tumak ninah itu melatih jiwa Supaya tenang Jiwa itu kan nafas Kalau jiwanya sudah tenang Punya sifat tenang disebut mutmainah Itu mahal Mutmainah itu terbawa sampai meninggal Dan itu garansi kemuliaan kita di hadapan Allah Itu jiwa yang tenang itu Latihannya lewat sholat jadi kalau orang sholatnya benar, itu meninggalnya pun dijamin tenang. Makanya panggilan sholat ketika akan dimulai pengantar khusyuk itu, itu kadang diingatkan oleh Allah. Rasakan mungkin kamu meninggal dalam sholat itu. Itu ada isyarat di Quran surah kedua Al-Baqarah. Di ayat 45 sampai 46. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ wa illa khasya'in, siapa di situ ayat 46 kata Allah kalau ingin khusyuh sederhananya, siapkan dirimu untuk menghadap kepada Allah sempurnakan wudu sempurnakan, pakai pakaian yang baik, kan ayatnya ada semua tentang pakaian Quran surah 7 ayat 31 ya bani adama zinatakum masjid anak cucu adam kalau sudah tiba panggilan dari masjid siapkan pakaian terbaik sempurnakan wudhu Quran surah 5 ayat yang ke-6 ya ayuhal amanu idha kumtum ilas salati fagsiru wujuhakum wa dan seterusnya ayat sempurnakan untuk apa? karena mau menghadap Allah anda menghadap pimpinan pakaian bagus begitu ya Mau ke sampai dipesan luar biasa sebelumnya, ya, datang ke pesta, bahkan dijahit jauh-jauh hari sebelumnya. Ini memenuhi panggilan Allah yang sangat luar biasa, akan mengabulkan permintaan kita, memaafkan, mengampuni kesalahan, membebaskan kita dari keburukan. Kenapa enggak ditampilkan yang terbaik? Nah, setelah itu, rasakan, Wa tenangkan hatinya sebelum naikkan suara rasakan kita menghadap Allah dan mungkin ini salat terakhir yang kita tunaikan. Baru siapkan istau istaqimu salu salatan muwaddah. Itu terjemahnya yang tadi itu yang saya sampaikan. Jelas ya? Jangan sampai kita nyampaikan tapi makmum nggak ngerti. Istau sudah tahu katanya. Gitu. <ganti> nyambung kan. Jelas ya? Nah, Selu selatan muada, maka rumusnya rasakan. Mungkin kita akan pulang saat itu. Latihan yang dilatih tiap hari seperti itu, itu yang menjadikan tuma'nina. Tuma'nina kalau sudah menjadi sifat bagi nafas, maka menjadi mutmainah. Maka kalau meninggal pun yang dipanggil itu yang mutmainah itu, nafasnya itu. Itu yang dimaksud Quran surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ya ayat tuhan nafsuul Ila fi ibadis, itu. Nah, ini kalau kita paham sampai ke situ strukturnya enak menikmati sholat itu.